Sobahu rohoyit, Haluku alhamdulillah anabihoyit. anak rohoyit. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ustazah Leli. Kali ini kita akan mengenal kata kunci lima, yaitu sofa, jasa. Namun sebelumnya, Ustazah ajak kalian untuk mengingat kata kunci satu sampai dengan empat. Jangan lupa gerakannya ya. Yuk kita mulai. Saya bawa... Lidi ini burukutu hama kota Dan kata kunci kelima adalah sofa jasa Kata kunci kelima sofa jasa Untuk selanjutnya kita lihat yang ini Nah anak-anakku sekarang coba perhatikan yang ini kita bunyikan sama-sama ya kata kunci lima sofa jazza. Kita bunyikan lagi sofa jazza. Sekali lagi sofa jazza. Baris nomor satu ini sama dengan ini bunyinya so, bunyinya so, bunyinya so. Bunyikan tiga-tiga. So, so, so. Sekali lagi. So, so, so. Bunyikan lagi. So, so, so. Ini sama dengan ini. Bunyinya fa. Bunyinya fa. Bunyinya fa. Bunyikan tiga-tiga. Fa, fa, fa. Sekali lagi. Fa, fa, fa. Ulangi lagi. Fa, fa, fa. Ini sama dengan ini. Bunyinya ja. Bunyinya ja. Bunyinya ja. Bunyikan tiga-tiga. Ja, ja, ja. Ulangi lagi. Ja, ja, ja. Ini sama dengan ini. Bunyinya za Bunyinya za Bunyinya za Bunyikan tiga-tiga Za, za, za Sekali lagi Za, za, za Bunyikan lagi Za, za, za Sekarang baris nomor dua Bunyikan dua-dua So, so Sampingnya fa fa Sampingnya ja ja Sampingnya za za Baris nomor tiga Bunyikan sesuai ketujuh ustada Satu dua bunyi so Fa Ja Za Fa So Ja Za Ja So So-fa-ja-za so, ja, Sekali lagi So-fa-ja-za Baris nomor 4 kita bunyikan bersama-sama Satu dua bunyi So-fa-ja-za perhatikan baris nomor 5, 6, dan 7 Kita perhatikan baris nomor 5, 6, dan 7 kita bunyikan dari atas ke bawah ya. Lihat petunjuk ustada. Satu, dua bunyi. sofa Bawahnya fa, so. Bawahnya sofa. fa. Sampingnya fa, ja. Bawahnya ja, fa. Bawahnya fa, ja. Sampingnya ja, za. Bawahnya zaza ja. Bawahnya ja, za. Sampingnya, za, so, bawahnya, so, za, bawahnya, za, so. Sampingnya, so, ja, bawahnya, ja, so, bawahnya, so, ja. Sampingnya, fa, za, bawahnya, za, fa, bawahnya, fa, za. Ke baris nomor 8. Bunyikan bersama-sama So, fa, ja Sampingnya Fa, sa, za Sampingnya Ja, za, so Sampingnya Za, so, fa Baris nomor 9 Satu, dua bunyi Fa, so, za Sampingnya So, fa, za Sampingnya Za, ja, fa Sampingnya Ja, za, fa Baris nomor 10 Ja, fa, so Sampingnya Ja, so, fa Sampingnya So, fa, ja Sampingnya Fa, so, za Nah anak-anakku Kata kunci 5 Untuk selanjutnya Bunyikan bersama ayah bunda di rumah Untuk melancarkan bacaan kalian Nah, anak-anakku, demikian tadi kata kunci lima yaitu sofa jasa Ustazah ingatkan sekali lagi, don't forget to pray on time, don't forget to read holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Wassalamualaikum